contoh menyusun huruf atau menyusun angka bilangan genap dari angka yang tersedia yaitu satu satu dua tiga empat lima susulan Bilangan Ratusan Genap Nah di disini Bilangan ratusan itu Terdiri dari Tiga angka Maka sediakan Tiga kotak karena genap maka kotak yang paling akhir yaitu kotak satuan ini harus genap maka yang terisi di sini adalah angka dua empat dan enam maka ada tiga kemudian untuk kotak yang pertama yaitu angka ratusan dan angka kotak yang kedua angka puluhan di sini bebas nah, misalkan permintaannya itu adalah ratusan genap yang berbeda. Maka di sini semuanya bisa memenuhi satu dua tiga empat lima enam berarti ada enam. Di sini juga ada enam. Ada nah kalau di sini tidak berkurang jumlahnya berarti ini ada angka yang sama. Tapi yang diminta adalah yang berbeda maka di sini kita kurangi karena kita sudah memakai satu angka di sini maka di sini menjadi. Jadi di sini kita isi 5 karena sudah berkurang satu. Sedangkan di sini tadi karena sudah kita memakai dua angka maka di sini tinggal 4 yaitu enam kurangi dua. Angka. Jadi, hasilnya adalah lima kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi, susunan bilangan ratusan genap yang berbeda Dapat dibentuk dari angka satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada sebanyak 60 puluh. Jadi maksudnya berbeda itu tiga, digit angka ini enggak ada angka yang sama, misalnya satu, satu, satu, semuanya satu, satu, atau dua, dua, dua, atau dua, tiga, dua. Nah, disini kan ada angka yang sama, dua. Jadi yang dimaksud berbeda di sini, digit angkanya harus berbeda, jadi seperti ini. Misalkan dua satu tiga, ini semuanya berbeda: satu tiga dua empat lima enam atau enam lima empat, dan seterusnya. Demikian tutorial yang saya sampaikan. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Terima kasih.